Halo semua, balik sama aku Dwi Supeti. Kali ini aku mau main game Max Payne. Max ya. ini gamenya game konsol atau game PS gitu ya, tapi udah ada versi HP. Dan kalau di PlayStore, game ini berbayar ya, sekitar 35 ribuan. langsung aja jangan tunggu lama, lama lagi kita langsung new game ini apa ya yang bukan, ya paling mudah aja lah kan fugantif <coughs> oh ya sebelumnya jangan lupa di klik tombol subscribe nya klik tombol share dan dukung terus channel kami agar kami semangat bikin konten konten gamenya nya ini apa ya kayak di planet planet gitu nih ini kopternya Helikopter. Oh, bukan di planet itu. Dipang, ini salju ternyata. In Repeat, in Gak ada tombol skip ya, jadi ya kita lihat aja dulu intronya gimana Ada ini teksnya juga, jadi kita bisa mengaktifkan ya Intinya ini dalam sebuah kota, New York tadi ya Satu jam sebelum kejadian katanya tadi Oh, di sini ada... siapa? Apa kayaknya? Siapa, siapa ini? Ini Max Payne tadi, Max Payne To make any kind of sense of it, I need to go back. American Dream, meme, okay. I was still on the force back then, NYPD, Minute. I was still on the force. Okay, so that's maybe the we'll skip button. The sun went down with practice bravado. Twilight crawled across the sky, laden. Oke, okay, skip-nya kayak gitu ya. New Jersey 3 tahun. Michelle, Sayang apa ada kandung rumah, oke. Okay. Like in oh, ini foto keluarga dia kok berantakan gini rumahnya ada apa ini? Ada apa? Mana, kuat. pintu ya udah telepon udah telepon someone's broken into Teleponnya bunyi. Listen, yes. yes, Halo, to... siapa ini? Oke, okay, siapa ini? Gak ada petunjuk lain gitu. Mungkin ke lantai atas ada petunjuk ya Oh men apa itu Apa itu geng Apa Apa ini, ini geng ada apa nih bisa ada apa aja? ya dia orang terlihat ya gitu kan kan kok gak ada ini pintu bisa oh bisa didorong ya disorong ya pintunya. itu tembakin sekali kali. Enggak sama, so ya. Ada apa nih? kita cari senjata apa gitu untuk lemparnya. Kok ini rupiah ayam geng. Ini rupanya Ice Island Tee Tee Oh my god, god istrinya no, no, god, Istri udah no. mati guys Woh. Tidak Oke Oh okay. iya mati istrinya guys No, no, no. God, no. Please, Michelle Oh, Dia lampau, dibunuh. kelamaan kita tolong ya. Oh, my God. Tim, guys. No! Tendih, guys Setengah dibunuh everything ripped apart in new york minute the killer junkies have been high v the alex i'd be to dea took aja ya itu kan ini 3 tahun berlalu nih, setelah, setelah tadi mati ya guys ya crime family was mafia family in New York okay chopped up one okay I came in from the cold and the dark outside the mercury escape major body hit me like a feeling hit me like a point blank shot straight in the face something was not right about this New York udah bubar dia udah jadi mafia kan ya. bukan lagi punya kantoran jadi mafia ada. menanggang biasa di kota-kota Amerika, kereta api tanah ya kan. Dengan stasiun yang gitu. Ini, Kunci. Kunci gate was locked. Kunci gate is locked. Instead of a meeting in a closed station, something was off. Waduh, kenapa nih, guys? Lock, kan? Oh, dah, apa -apa, guys? Wah, udah terkalah aja nih. Oh fuck, man. Polisi udah dibunuh langsung loh kesini ada ya? Oscar I'd have to find Alex fast. Persong ya, ada orang. ini ya, pasti di sit teras sini dong, ini pintu udah rusak ya. Wah, ada guys. Slow motion ini, kapan nih? Uh, ada slow motion nya gitu si ini kali ya apa itu? Loh. udah ga ada lagi kan? awan geng Alright, nah, Udah habis. Gak ada duitnya itu, kayak main GTA Ada ya, faksi ya GGRT1, guys Oke, kok ini jarangin polisi ya? Kayak terus senjata oh shotgun nanti senjata kunci ya Musuhnya. ini tadi balik lagi, ya. Oh, ada lambang-lambang apa? Itu ini injeksi-injeksi gitu. Ya. Injeksi -injeksi gitu. Alah oh lah kayak tapi. Mati ah, dia. Coba kayak tapi. saling sorry, Tasnya tahu menghilang. Udah oh lah ke mana nih? Nanggal lagi. Alah. Aku langsung geger. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Tigo. Ya, di terus di garam pun. tackleckle I'd need the right code oh that will be lagi Eh dia ambil minumannya <laughs> Lagi Max Ada apa-apa disini hat dong jadikan jad dong hidupnya air, hidupnya. Hidupnya banjir. ini ada pintu kayak tapi, lagi? And... There is in, oh. for Alex, I well, had ended up in the middle of a big crime operation <laughs> Bank. Exact. What the <laughs> <God>. <laughs> slow motion yeah king the gate was locked I would have to find another way to get to the tunnel Fuck man, there was what the hell? Yeah, what waktu ini aja, what's going on here? A massacre. These armed thugs just appear from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure, sounds good. Follow me. There's no time to lose. We gotta get to the control room. Oh udah keluar saya gua yang sorry geng. Halo. Siapa ya? Harusnya agak dekat Gak ampun kok itu dia Hai misi ngapain sih Kota seluruh dengan buah Oh, mu ya? Ada ini petunjuknya gitu kemana lagi? Wan semua nih. Ya? Jangan gitu, tapi. lebih kemana lagi to get the train moving so we're going to pick it up pengin tahu apa yang di mana Karena bisa dipencet-pencet, tuh, ruangan yang ini, kali Ya, ya. Eh. cepat sekali. Ya, waduh, ketinggalan kereta api. lu kan mana sih kereta api? Yang? mana sih kereta api yang tadi? aku bingung, aku bingung mencari jalan. Mm. Oh, waktu ada di sini hai, dia, hai, hai, hai, hai, di masih ini sekereta hampir rupanya masih ini gak tau Minta aja gak? Ya? dong Gak tahu, tahu, tahu ngapain gitu. Nah, geng. Enggak ada gitu jalan. orang mati-mati tadi. Eh, hmm. calon gitu udah pincang. sampai sini dulu ya guys eh. part 1 kita udah kita jalani part satu nanti kalau saya mau lanjut ke part dua dan part part berikutnya guys ini gamenya game teka apa gitu lah misteri misteri itu jangan lupa di tombol subscribe nya dan di ke pada kawan guys thank you